sekarang di kawah kamu jeung kamu backpack tes GoPro 10 lagi Ini settingannya normal bus kemudian saya tingkatin ISO-nya jadi 3200 Semoga enggak eh anyar GoPro-nya mau no, ya Ada nyo ada aya pohon tumbang depan. Hey, yang mana o? Yang udah pohon miring. Tahu? Oh iya iya hmm. yang ada pohon ke track itu hmm. yang sesiaga itu mah Pak video tapi video di belakangnya Liu Liu Liu Liu Liu sini dulu eh salah salah par wey Cubes Ya, berhenti. Dia diapain <umur> <osur> Dadana. Nah, nah, gitu. Rakit ya. banyak. ya, ya. Oh, Ini mak. Bisa takinin ini? Akarnya bisa di Yuk, yuk, yuk. yuk, yuk. ditarik ya ditarik sini ya udah ditarik cukup ditarik dikit bisa nggak itu masih di jalan tuh enggak enggak nggak apa-apa ini ya udah jauh mana-mana Berarti kelompok nah, yang itu, tadi ya, di, di, di Banihoff uh -huh. ke Puncak Cakra uh -huh. ya? Antara belum nah, ya. di sini eh, Ya, udah Eh, tidak ada barang Mana Bisa. Ini ada lagi. udah ya, cuma satu ya? Katanya cuma satu. Sending kalau malah di depannya udah, juga naik ya kan? mendingnya tuh kalau Jas. Oyoyoy. Oh, ini. Atang, atang. kerekam lah cirak oh, om batal om batal eh eh hey, batal batal kok <tuk> <tuk>